baka Udah di solo semua, wey! Cukain di belakang <song> aku <coughs> Kosolen deh tadi, ya Allah Nyo oh, usahin pake si M, Red oh, Udah pakai game Lu fire, dan Di balik itu, di balik to, ya, dad, dad dad dad. <coughs> uh, itu, ya Ya, waktu Red, dan CUBRED GAMING itu TUBAKA! Kau ngelompir nih! Renji, Asto pirula lagi. Selamat bawa nih. Youtuber bedona. Asto subscribe pak gua Ajik. Mana Ajik? Challenge Ren, mana nyari ini? Ayo, go go go go go go go go. Dah masuk. Planning eh. Pagi ya. Aduh, buat plan nya anjing. kira oh, gua, gua bingung sih ada si <laughs> <Lihat dia> di situ. Oke belakang oke ya. Nah, Doki doki doki, do you have uh, recharge? Okay, <laughs> <-charge> <laughs> <amat. laughs> ha? Apa? Hahaha, doki ini recharge. Dong, doa buat. kapan recharge? kapan? Net, mau nanya, aja nggak ada apapun. Dia ya, pada melewati termet. Iya yeah. dari lobi nah, satu. Ten seconds to go. Itu Wuh ada marah ya. Wih. ada. Oh, ada yang di dalam. Eh. Oh kak beli uh. ya? Enggak ini sih ya, aja, gua mau caranya gimana? Ya, lu lagi sini. Gimana, anjir? Iya, keluar dulu. Oke, okay. tapi okay, okay. kali depan Satu masuk ini nih. Waduh, udah dia. dia. Hahaha. <laughs> <laughs> Kenapa dia dari semua orang satu Anjir. Udah nih dikejar dia banget. Tuh do orang apa ngejar gua semua anjir. Ya alat dibiarin itu boksap. Dalam ya, lu, dalam ya, dalam ya. Oh, nanti gua. Mister, mister. Udah di anjir. Ini orang kampret. Di belakang ya gua. Dipuser di gua. Ya udah serang dah. Ada hari dia pengen ini ya gue, dia pengen empipi. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Tapi suaranya keren banget. Wah, <tuk> kegacur, kegacur, kegacur. <tuk> <tuk> marah banget itu, marah <tuk> banget pasti. <masih ini. tuk> <tuk> Nanti gue jagger dam, gue ampero dam. <tuk> Oh it siapa lagi? It uh, it <tuk> no elite skin time. <tuk> Scrabble kapan? <laughs> abis ini abis ini tenang bilang bersabar bersabar <tuk> bersabar bersabar bersabar bersabar ini problem. Udah nangis aja ah, jing di lu. Kok <tuk> oh, gua nggak bisa ngentrek peluk? sure sur, lol. Ha, lu kalau tiba-tiba di spawn pick ada yang lewat tajin mati semua kita ini. Oh, dua dong mereka parahnya. Gila, buru-buru kok dilewatin. Yang gini What the fuck? Let's go. Gila. <laughs> gua dulu. Wah, ada ini orang itu, woi. Gua juga ada nempak Ijing untuk oh, aja nya PK-nya. Oh, Kok buka ini? Oh, sorry, sorry, sorry. Woi, what's up? Sorry, sorry. <laughs> gua buru-buru telat banget anjing. <laughs> Bedroom, bedroom, bedroom lo, bedroom, bedroom. bedroom, bedroom, bedroom, bedroom. <laughs> lo. Yeah, terus kiri, terus kiri, kiri, kiri, K terus ke kiri, maju terus ke kiri. kiri, Loh, kiri. Bakal nah, siap. kiri terus terus oh, it uh, it uh, terus. Terus terus terus. Tiba-tiba kena frustrasi, iya. Ada orang, ada ada orang. Ada orang, ada orang. Ada ada lagi, Ada ada lagi Ada lagi itu Ada orang, ada orang. Ada orang, ada orang. Ada orang, ada orang. Ada orang, ada orang. Ada orang, ada orang. Ada ada Waduh, oh, kok nge-stuck anjing? Aduh mati kok. Ada lagi ada lagi. Dumb. Dumb. Dumb. Dumb. mana tuh dimana? Oh, udah, di mana? Sudah di mana? Dia udah. Keren. Keren. Keren. Keren. tuh Keren. Keren. Keren. Keren. Keren. Lah kok? <risasun> <Apa? timat> <laughs> gua. gua innya, anjir apa namanya? Apa sih? Uh, yang udah, udah keluar masuk lagi? Oh, rubber banding. <rtus> iya, gua rubber banding Aduh, rubber banding ya, tadi satu Udah, ya <susur> nah, <nahi>. Oh, nice. <this> <tuk toward. susur> Ya, iyo, oh, ada, nah, uh, <laughs> Pernah, I, iya, iya, udah. Kenapa ini? Iya, Adam, Adam, kamu ambil Adam ke jalan nih. Udah, udah, Ambil tuh MVP. Udah, aku tuh MVP. Garace, garace, garace, garace. Kamu bawah Adam MVP. Udah, udah, udah. Apa Adam? Nih, nice. Bibi adam gila Vivi adam de master ngolek anjing spesial sniper paling terang nge-lag di kita ya <laughs> karena gua nggak main sound no anjing nyerinya nembak ka. gua bangsa. <laughs> Eh, lu yakin gua ya <laughs> <laughs> anjing, gua bangun nge-backkill anjing leg <laughs> like spesialis anjing lu buset jauh pakai shotgun tolol ya mah gua pakai pistol <laughs> kok. Bukan, gua bukan kayak gua Tiba-tiba yang nempak dapat e, juga hitam <laughs> Oh gue dapet alpha pack juga lagi nai tiba Lagi lah main nge lu Tadu lu, tadu lu, gua Gue banget ini internet gue <laughs>